Sahabat Karya kali ini saya mau mereview benih Inpari 32 saya ya. Kita bisa lihat di sebelah sana. Langsung saja, yuk! Nah, ini sahabat tani, ini bini Mekongga yang sebelah sini untuk lahan satunya nanti, ya. Nah, ini kita batasi, dan ini inpari 32 SS jumbo sampai kesana ya. Kenapa saya pakai pagar plastik? Karena hama tikusnya lumayan banyak ya. Untuk menanggulangi hama tikus ini benih ini sudah berusia 13 hari ya dan ini bisa anda lihat hmm. batangnya sudah kelihatan ya kokoh ini saya keringkan dulu supaya mendapat sinar matahari ya sampai ke akar-akarnya ya benih ini sudah saya pupuk dengan pupuk orea di usia satu minggu dan dua hari sebelumnya sudah saya semprot ya menggunakan bentrubus supaya pertumbuhan akar dan daunnya lebih cepat karena nantinya saya akan menanam di usia 19 hari ya setelah semai vari 32 SS. Ini saya tebar benih 10 kg untuk luas lahan Setengah hektar ya. setengah hektar kurang sedikit. Anda bisa lihat sampai ke bawah. Dan sampai di dari atas ini ya. Dan ini milik tetangga. Inpari 32 juga. Nah ini dia. Ketinggiannya ini sudah hampir 30 puluh ya masih 25 puluh an lah. Saya tebar di sini ya, untuk menanggulangi hama. OPT sudah saya semprot dan sudah saya pupuk. Untuk sistemnya, ini kita menggunakan paritan ya di luarnya karena untuk mencegah tikus, dan kita pakai plastik. Yang Anda bisa lihat sampai ke bawah sana ya. Oke. Inilah benih Invari 32 saya. Untuk saat ini nanti kita tunggu proses pencabutan benih dan setelah tanamnya, ya. Nantikan video selanjutnya, ya, sahabat tani. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk selalu mengikuti video-video saya dan untuk mengembangkan channel ini. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya infokan. Salam tani karya.